Bila dia mengaku jadi Tuhan, maka jelaslah apa yang disebutkan oleh Rasulullah, maka akan terpampanglah kalimah kafara pada dia. Akan datang kepada manusia di suatu masa nanti, pemimpin-pemimpin, pemerintah-pemerintah, kelakuan mereka seperti singa. Wazir-wazir mereka, menteri mereka seperti serigala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala merabaya, malah bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin, amin, ya rabbal alamin Okey guys, di sini ada sebuah rekesan daripada kawan-kawan sekalian Yaitu kisah drone di zaman Raja Namrud Ustaz Awni Muhammad terbaru Jadi langsung saja guys, kita play videonya Let's go Kembali kepada konsep ini, tengok ayat ini betul-betul Alam tara ilal ladhi hajja Ibrahim fi dan tidakkah kamu memerhatikan ada seorang individu yang Allah ceritakan Haja Ibrahim yang menghujah Nabi Allah Ibrahim bahasa moden sikit yang mendebat Nabi Allah Ibrahim mafi berkenaan dengan tuhannya okey dalam tafsir disebutkan lelaki yang dimaksudkan yang menghujah Nabi Allah Ibrahim itulah Namrus bin Qan'an bin Kush bin Sam bin nu. Oh Baik, apa yang dia nak hujah tentang Nabi Allah Ibrahim Dia nak hujah tentang Allah, tentang Tuhan mm -hmm. Sama seperti bila mana Fir'aun menghujah siapa dulu? Nabi, Nabi Allah Musa dan Nabi Allah Harun Dua orang Nabi pada masa itu Berhadapan dengan Fir'aun Kontak okay. dia sama Sebelum ini Kelahiran Nabi Allah Musa Persis mirip dengan kelahiran Nabi Allah Ibrahim oh, okay. Dahulu pada zaman Namrus ni, satu malam Namrus bermimpi Namrus bermimpi, dia tidur Dalam bilik dia Dia tidur dalam kamar dia Tiba-tiba mm -hmm masuk di dalam kamar atau bilik dia seorang anak lelaki yang kemudian anak lelaki ni ambil mahkota yang dipakai di atas kepala namrus kemudian menghempas dan menghancurkannya. jadi pagi esok dia tanyalah para peramal dia tukang nujum dia, ahli tilik dia apakah takbir, apakah maksud mimpi tersebut lebih kurangnya akan lahir daripada kerajaan tuanku seorang anak-anak lelaki yang kemudian bila anak lelaki ini membesar dia akan menggugah pemerintahan dan kerajaan tuanku okay. sama tak dengan apa yang berlaku kepada Fir'aun, Fir'aun sedikit berbeza, Fir'aun dia bermimpi keluar bebola api daripada bumi Baitul Maqdis hmm. daripada bumi Baitul Maqdis, Palestin keluar bebola api dan bebola api ini meluncur dan meluru dengan laju menuju ke negerinya, negeri Mesir Bola api ni bila masuk dalam negeri Mesir, bila jumpa rumah-rumah Bani Israel, mewakili Bani Nabi Allah Musa dan Nabi Harun, bola api ni tak masuk dalam rumah. Dia keliling saja rumah. Tapi bila dia bertemu dengan rumah-rumah kaum Fir'aun, bangsa Kipti, api ni masuk dalam setiap rumah. Hmm. Jadi bila tanya takbir mimpi, samalah. Lebih kurang akan lahir seorang anak lelaki yang akan menghancur dan menjahannamkan kerajaan tuanku walaupun kita kata kisah Nabi Allah Musa dengan Fir'aun agak sedikit terkenal berbanding kisah Nabi Allah Ibrahim betul, betul. Ibrahim mendahului perumpamaan mimpi seperti ini sama juga bila Namros dapat tahu apa yang dia buat mana-mana wanita yang mengandung pada masa itu akan dikuarantin ni bukan bahasa hospital ni bahasa modern lah biasanya kuarantin ni hospital ataupun orang-orang yang digendaki dan disyaki oleh kerajaan dia nak bagi pelepas, border pass ke border mm -hmm. apa, ha, dia kuarantin sekejap ada soal selidik dia kuarantin duduk seolah-olah macam di satu tempat yang dikhaskan tunggu sampai perempuan Lahir. ini melahirkan anak, sekiranya anak yang dilahirkan tu wanita, maka dibebaskan kedua-duanya anak dan si ibu sekiranya lelaki, apa yang berlaku anak-anak ini dibunuh tuan-tuan anak-anak Nabi -anak Ulul. Dua-dua ni punya pattern yang sama. Namrus pun pernah mengaku Tuhan, Firaun pun pernah mengaku Tuhan. Sama. Eh? Hat ni mengaku Tuhan, hat ni pun mengaku Tuhan dan ada seorang lagi. Hat nak keluar ni hujung-hujung pun dia akan mengaku Tuhan juga, tapi sebelum mengaku Tuhan dia mengaku apa dulu? Nabi. Sebelum dia benar-benar mengaku Tuhan, dia mengaku jadi nabi dulu. Ingat. Dia akan mengaku jadi Nabi dulu. Bila orang percaya dia tu Nabi, ha, baru dia akan mengaku jadi Tuhan. Tuhan. Bila dia mengaku jadi Tuhan, maka jelaslah apa yang disebutkan oleh Rasulullah, maka akan terpampanglah kalimah kafarah pada dahil. Itu cerita dajjal, biarlah. Isu sekarang bila buat pengakuan atau klaim dia tu Tuhan. Hatta sebenar, dia tetap makhluk. Betul. Kalau dulu Haman diminta oleh Firaun untuk bina bangunan yang tinggi. Hmm. Yang Quran sebut bangunan tinggi tu jangan silap faham bukan bina piramid. Piramid tu lain. Bangunan hak Haman bina tu ada di Mesir dah hancur dah, dah roboh dah. Okay. Hak benar-benar hak dia naik, dia panah ke atas tu. Tu bukan piramid. Mane? Hak tu naik. Kalau kalau Namrus dia buat macam mana? Namrus macam mana? Quran tak cerita Tapi ada sebahagian tafsir mengutip daripada riwayat-riwayat Israelia Saya sebut awal-awal takut orang silap faham Ada riwayat yang menyebut Dia cari 4 ekor burung helang yang besar Sebab Namrus ni adalah sisa-sisa jenis Kenapa dia mampu jadi raja Dia mampu jadi penguasa dan pemerintah Kerana dia ni bertubuh besar Bertubuh kasar, Beza dengan orang-orang biasa pada masa tu Hmm. Jadi dia ambil burung lam 4 ekor Kemudian di setiap kepala burung tu Dia letak kayu yang panjang Dia umpang dengan daging Jadi bila burung tu nak ke daging Burung ni terbang Terbang Jadi dia duduk dalam kotak di tengah Antara burung tu Burung ni lah bawa dia terbang naiknya Dan dia bawa lah oh. anak panah siap-siap okay. Tapi dia di sini Dia melakukan satu penipuan Dia bawa dah anak panah Mata panah dah dicelup dengan darah Awal-awal lagi Oh. Kalau kelunan ni boleh diistilahkan sebiji macam apa? Cara yang dia buat ni. Yang anak-anak kita duk main tu, yang ada kipas empat wiji. <laughs> nak panggil apa tu? Drone. Ha, drone tu. Naik. Tapi drone zaman dia lah konon-kononnya. Betul dak istilah yang saya guna wallah alam dah? <laughs> oh, ya yeah, menggunakan ini. Ha. tinggi lagi. Tapi sebab kudrat burung terbang lagi tinggi pun, dia makhluk Allah dia lemah, Betul. bila benda tu makin nak jatuh, maka dia lepaskan anak panah dia jadi bila turun ke bawah, dia tunjuk kepada rakyat dia bahawa dia dah bunuh Tuhan Ibrahim Tuhan Ibrahim, kawan tu pun sama juga, aku dah bunuh Tuhan Musa, claim dia padahal Tuhan Musa ke Tuhan Ibrahim ke, dia tak kenal pun, dia yang mengaku Tuhan tengok tuan-tuan Secara cerita. psikologi Dia panggil psikologi ganda Orang yang mengaku Tuhan Walaupun dia manusia Contoh, kalau saya ni mengaku Tuhan Saya tak boleh dah nak menerima Mana-mana kontek ketuhanan yang lain Selain daripada saya, bila saya nak mengaku Tuhan Betul tak? Betul, betul, betul. Boleh atau tidak, kita nak mengaku Tuhan Tapi kita masih menerima ketuhanan yang lain Aku ni Tuhan Tapi aku boleh terima juga Kalau dia tu nak mengaku Tuhan pun Boleh tak kita nak beranggapan aku tu? Tak secara biasa kita nak mengaku Tuhan, tapi ada orang lain mengaku Tuhan, ya aku mengaku Tuhan tapi dia tu pun aku perakui jugalah dia Tuhan, hak dia Banyak nak mengaku berarti. pun aku perakui juga, itu bangang kita panggil betul lah bila kita nak mengaku Tuhan, kita akan menolak kontek ketuhanan yang lain baik, dari sisi psikologi berganda, bila Namros mengaku Tuhan seolah-olah dia nafikan habis yang orang lain tu sebagai Tuhan, mana-mana unsur hmm tiba-tiba nak membuktikan dia ni makhluk ketakutan yang ada pada dia kalau dia dah nafikan ke Tuhanan lain perlu lagi tak dia buat bukong nak pergi tembok Nabi Ibrahim punya Tuhan maksudnya dia takut dan dia mengakui adanya Tuhan lain sampai dia nak pergi bunuh Faham tak maksud saya ni? Faham, faham, faham, sepatutnya faham. duduk relax je bila orang mengaku Tuhan. Maksudnya Ibrahim nak kata ada Tuhan lain pun, tak ada pada sisi aku. Sebab aku mengaku Tuhan. Aku kena tolak hak lain. Iya. Yeah. Tapi dalam senyak-senyak ni, kok-kok ada betul ke walaupun aku mengaku ni, aku memang bohong pun. Tapi pergi cari juga nak bunuh, nak tunjuk aku dah bunuh Tuhan Ibrahim. Sedangkan pengakuan tu sepatutnya penafian dah pada hak lain. Sama juga dengan... Musa dengan Fir'aun. Walaupun dia mati-mati aku, Tuhan-aku, Tuhan pun buat juga benda tu. Dah tak ada hak lain, pihak nak panah ke atas. Ya? Maksudnya kamu seolah macam percaya ada hak lain. Betul, betul, betul. Okay. Kembali kepada persoalan dia. Dia sebenarnya nak menghujah Ibrahim kan? An-atahu Allahul mulk. Dia diberi apa? Diberi kekuasaan, diberi pemerintah. Dan ini teringat kepada satu hadis Nabi tentang akhir zaman kan? kami sebut sayati alannas si zamanun ru'asatuhum kalasa'ad kan wa wuzaruhum kaziaqan akan datang kepada manusia di suatu masa nanti pemimpin-pemimpin pemerintah-pemerintah kelakuan mereka seperti singa wazir-wazir oh. mereka menteri mereka seperti serigala jadi ke tak jadi lagi okay? Jadi... baik pemerintahan yang berteraskan sentimen kesingaan tadi tuan-tuan, singa ni dia menjadi memerintah, dia jadi raja hutan atas dasar kekuatan ke kebenaran kekuatan dia jadi raja hutan tu dia memerintah dengan kekuasaan atau dengan kebenaran kekuasaan ke kebenaran kekuasaan, sebab dia berasa dia paling kuat dia paling segala-galanya padahal tak pernah pun ada satu pilihan raya antara lembu, kambing, gajah mengundi dia betul betul tak kata aduh betul lah tak ada tak ada kata lembu pun mengundi, gajah pemengundi, badak air pemengundi, tapir pemengundi, ternuk pemengundi, kami memang sebulat suara memilih dia sebagai the Lion king tak ada tapi dengan kekuatan hak dia ada dia sendiri lantik dia sebagai sebagai raja rimba tapi bila dia memerintah dengan kekuasaan maka apa akan berlaku bila dia lapak, siapa dia makan rakyatnya maksudnya tentu. bila dia lapak, siapa dia makan kalau nisbah pengundian tu ada orang yang mengundi dia tu, yang dia makan pun Betul nanti betul. nanti dia lapak arnab hatu dia makan nanti dia lapak, rusa kena makan nanti dia lapak, lembu kena makan tapi dia tak pilih-pilih kan? Begitu jugalah hari ini. Boleh faham ke tak ni? Saya bukan jenis ceramah politik. Tapi bila tuan heheheheh tu, saya tuan -tuan faham lah <laughs> tuan-tuan faham. Dia tak makan orang lain, dia makan kita. Betul. Dia hak kita kena makan. Kalau berteraskan kepada apa? Berteraskan kepada kekuasaan. Bukan berteraskan kepada kebenaran. Mm -hmm. Kalau dia berteraskan kebenaran Dia akan melindungi semua di bawah taklukan dan jajahan dia Nah, Itu betul Aku raja, aku kena lindungi arnab Aku betul. raja, aku kena ngili mu lembu Aku raja, aku kena lindungi tapir Aku raja, aku kena ni badak Semua dia akan lindungi Betul, tapi nak makan apa macam tu kan Dan wazir-wazir seperti serigala Tuan-tuan tahu tak watak serigala Serigala memang dia nak jadi macam singa dan dia juga nak apa yang singa ada. Dia juga nak apa yang singa dapat. Tetapi dia sedar akan kemampuan diri dia tidaklah sehebat singa. Maka cara dia bekerja ialah bermuka-muka. Sebab dua. itu istilah sebut serigala berbulu Domba. ayam. Serigala berbulu kambing. Dia nak buat baik dengan ayam, dia menyamat jadi ayam. Bubuh bulu ayam, bubuh bulu ayam. Dia apa? kuku kruk kuku. Kruk kuku dia tak bunyi macam ayam. Sebab dia bukan ayam. Tapi dia kena duduk dalam geng-geng ayam dulu. Jadi ayam pun tengok, oh ayam pusing baru geng kita tak apalah. Last sekali nampak baik nampak baik dia ngap ayam. Betul, betul sih. Unsang berbulu kambing dia bubuh bulu kambing, orang tu ingat dia kambing lepas dia ngap kambing, sekok, sekok, sekok dengan kekuatan yang dia ada dia tak macam singa, singa tak apa, dia kuat dia ni licik hmm. dia rasa ada kepentingan untuk sini ha dia masuk, dia bermuka-muka di sini lepas dia makan dia rasa ada kepentingan di sini, dia masuk lepas tu dia makan ni cerita di Kongo dengan Zimbabwe lah punya tak ada kawasan kita ni Oke, okay, boleh paham, tuh. boleh. Oke, ada selesai videonya. So, yaps, macam singa dan serigala. <laughs> Aduh, senyum-senyum sendiri karena kita paham, gitu kan? Banyak sekali pemimpin-pemimpin yang memang ya di sana jauh, bukan kita, gitu kan? Jauh banget di sana ya. Memang ya bisa diistilahkan, gitu kan? Seperti halnya dengan uh, singa dan juga serigala, guys. <sighs> serigala berbulu domba ya. Yep begitulah <laughs> semoga ini dapat menjadi tambahan wawasan dan juga pengetahuan bagi kita semua tentang bagaimana drone di zaman Raja Namrud yaitu pakai burung elang ikan iya burung elang tadi Wow berarti asal-muasal daripada drone itu di zaman dulu itu Raja Namrud sudah buat gitu guys Wah wow, keren berarti ya Coba kita buat sekarang Tapi masa istilahnya burung sebesar Ya mungkin besar burungnya ya kan Terus diikat dan dikasih gini hmm, Itu mungkin kayak baling-baling drone-nya itu guys So gimana menurut teman-teman Langsung saja komen di bawah Dan ya keren banget sih Apa yang disampaikan oleh Ustadzani Muhammad Ini dapat menambah wawasan kita Pengetahuan kita Terutama istilahnya dalam hal segi sejarah seperti itu, sehingga kita juga tidak apa namanya ya, tidak menutup mata untuk mengetahui daripada sejarah-sejarah zaman dahulu yang memang kita tidak sempat untuk membacanya. Seperti itu, terima kasih guys, sudah tengok video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, share, comment dan subscribe channel saya, dan juga tekan Sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.